Sengkrang, eseng-esengkrang. Ayo, teman-teman, merapat! Ini air saya bikin sayur eseng-esengkrang, ya, teman-teman. Ini sudah siap dan siap saji, ya, teman-teman. Oke, ini eseng-esengkrang, sayur buncis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap bersama, tetap ya, teman-teman. Oke ya teman-teman kali ini saya mau proses kerangnya ya teman-teman atau masak kerang Dan kerang itu saya kasih campuran ini ini boncis ya sayur boncis dan ini tempe yang sudah saya goreng ini ya teman-teman Dan ini bumbunya ya ini daun bawang dan ini ada serai dan ini ada cabenya dan ini ada bawang merah bawang putih juga ada jahe dan ada lengkuasnya ya teman-teman biar sedap ya ini nanti saya buat sayur eseng-eseng kerang nah, oke okay ya teman-teman oke okay, kita rancang dulu bubu-bubunya dan buncisnya ya teman-teman kemudian nanti langsung aja proses masakan oke ya teman-teman kita isi buncisnya dulu ya saya buncisnya Sabenya that Masak Masak kerang Masak ala betuk sekal Dan Belajar masak ini yang sudah saya goreng ya. Oke, kita campur kasih ikan sapi yang nggak apa-apa, tahu juga enggak apa-apa. Terserah teman-teman mau kasih campuran apa. Nah, dan ini kerangnya ya. Sih. ini kap pra saya rasa, ya. Bisa. mungkin bermanfaat jika teman-teman dan boleh dicoba di rumahnya. Oke, okay, teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.